Akhirnya, yang kode kecil ini adalah tanda sudah dibeli orang. Ya. Itu sudah dibeli orang tanda kecil ini. Untuk meyakinkan lagi, kita tekan itu, makanya keluar bukti pembayaran. Asik. Tandanya saya dibayar 100 pipi saya jual, harga dolar sekarang 1.490, eh, woi, ya. akhirnya saya dibayar sejuta 490.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 Mantap, mantap luar biasa! yang